Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys dengan saya Diki Wijaya Atau tutorial otomotif Di channel saya Dalam kesempatan yang ini saya mau berbagi Tutorial atau trik Cara uh, membenarkan Bila gear motor Sudah terlalu longgar Atau spellingnya terlalu Longgar Oke okay, simak saja tutorial berikut ini Sebelum lanjutkan like subscribe dan tombol lonceng notifikasi dulu guys ya biar tidak ketinggalan info tutorial otomotif selanjutnya oke okay, let's go ini ini guys <tuh>. lihat, ini terlalu longgar jadi Nah, seperti ini, ini kan tidak nyaman nanti buat tarikan juga makanya ini untuk mengakali kalau kita nggak bisa ya, keluar kemana-mana kita tetap saja kelang ini caranya kita ukur sesuai dengan ini lubangnya ini nah, ini kita bagikan dua guys ya oke kita ini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 Ah, ini sudah terpasang guys Ini guys sudah marah banget guys ya, Seperti tadi Nah ini sudah tidak gerak sama sekali Mantap ini guys Jadi alatnya cuma dengan Ini adalah untuk mengagai Pelang ini guys Bisa buat bintang lagi Apabila kita tidak bisa uh, Keluar ke bengkel Karena lockdown jadi kita bisa mengakali dengan ini guys. dan ini bisa menawet pakai selang dengan asuran di sini nah, nah oke okay, sekarang kita tinggal pemasangan guys okay, sebelum guys. saya memasang saya akhiri sampai di sini dulu semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian ya. jangan lupa like comment subscribe dan tombol lonceng notifikasi terdaftar ketika ada info selanjutnya. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa mantap.